Eh hey, tutorial cara nginstalnya nih Pak nih tutorial cara nginstal bukan instal apa buat mainin game nya yang enable hand jadi game nya ada dua Pak dua satu game apa satu gamesnya boleh konversi dari game data satu lagi dari reaktivasi dari psndl nah, nah default usernya itu user dua nih ini yang udah yang udah banyak direaktivasi nah untuk nah ini dia nah kalau untuk game ini nih ada satu nah kalau yang game ada beberapa game yang harus diaktifasi dulu harus di jalanin ini dulu dulu nah kalau ini nah kalau yang yang diaktifasi kayak gini biasanya pas lagi bapak mencet set nanti dia minta diaktifasi dia nggak mau belum di patch nah kalau yang kayak Sonic Sega All-Star terus ini ini segala macam ada beberapa yang udah kopi dari ori atau game data saya coba yang sonic ini yang buat gantiin mario kart sama CTR soalnya CTR kemarin saya coba install instal pada koran filenya malah nggak hang dia soalnya backward pak nah, ini sama balap balapan juga balap balapan juga gantiin mario kart sama apa? sama mario kart sama CTR, CTR. Nah, sama di balapan juga All star racing juga oh, udah langsung aja nah ini yang buat yang cara mainin game dari reaktivasi yang enggak bisa dijalanin pas lagi dari awal abis dimatiin. ini hen itu cukup sekali aja, Pak. Jadi pas lagi first dia booting, pas pertama booting, jalan sekali udah. Caranya begini. E, tinggal di dijalanin yang ini, yang enable ini. Restart kita jalan sekali. Nah, udah harus dinasti warrior bisa di jalanin Tadi kan gak bisa ya Sekarang baru bisa Jadi siannya itu untuk jailbreaknya Begitu Ya udah jalan. Untuk ini ada dua pak, ada dua ada dua game yang satu Empire strategi, yang satu lagi actionnya. Untuk dinasti warrior atau sampoknya Ini uh, game yang udah di install Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas Enam tujuh belas, empat belas, cukup ya, Pak? Hehehe, ya aman ya, Pak? Siap.